Ya, kali ini saya Wawan Sukmawan bersama teman saya Jajang Rukmawan akan memandu berita I-News episode yang spesial kali ini. Oh iya, kali ini kita pindah studio karena studio kemarin ternyata studio punya orang lain. Kita salah masuk studio, he he, hah, bilang aja kamu nyelonong masuk ke studio orang. Lah kan kamu juga ikut masuk, kan aku ngikutin kamu. Ya sudah daripada debat lebih baik kita langsung masuk ke berita pertama, baiklah. Berita pertama datang dari sumur, eh maksudnya sumut? Walau tertimpa rezeki, seorang anak malah masih merasa sial. Diduga rizkinya gendut. Awokawokawok parasih, kukira tertimpa rejeki itu tertimpa keberuntungan eh malah tertimpa si rizki. Dah lah, lanjut berita kedua. Berita selanjutnya datang dari Bontang, sebentar kayaknya salah gambar. Nah gitu. Seorang anak melihat burung yang seharusnya tidak bisa dilihat. Hal itu membuat geger warga diduga jenis burung tersebut adalah burung hantu, karena hantu makan gak kelihatan. Oh. Itu namanya doang, woi. Sebenarnya kan emang bisa dilihat. Oh iya gitu, iya ya. Maaf, ngomong-ngomong aku punya tebak-tebakan. Apa hantu apa yang menyeramkan? Apa ya hantu wawan? Awo kawo kawo kawo. Ngakak banget ai, lanjut ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari rumah sakit, seorang anak yang telah 3 tahun koma. Kini saat ia bangun tiba-tiba ia sudah menjadi titik. Sekarang kamu Beneran, Hore. Berita selanjutnya datang dari pasar, seorang emak-emak berdebat tentang tahu, apakah ia terbuat dari kedelai ataukah terbuat dari... Hal ini membuat kericuhan di sekitar pasar, bahkan para anak-anak ikutan bakar-bakaran pasar. Kenapa babakaran pasar segala? Gak tahu atau bukan aku yang ikutan, namun perdebatan itu sudah selesai ketika terjadi hujan badai, emak-emak itu lari sambil teriak-teriak kayak anak kecil. Karena perdebatan belum menemukan titik terang, katanya akan dilanjutkan lagi besok pagi di lapangan. <tik> Aneh sekali yang ngeributin tahu terbuat dari apa? Iya aneh sekali, padahal kan sudah jelas tahu itu terbuat dari keledai. Terbuat dari keledai. Kedelai woi, keledai, lah kan dari kedelai, eh, keledai fix, eh kenapa malah jadi kita yang ribut daripada kita ribut mending lanjut lagi? Oh iya, silahkan. Berita selanjutnya datang dari pemerintah. Menteri Pendidikan, berencana mengubah sebutan Pak Guru menjadi Yah Guru, dikarenakan Bu Guru adalah singkatan dari Bunda Guru, jadi biar sama panggilannya jadi Yah Guru aja, karena singkatan dari Ayah Guru. Wow, aku baru tahu. Makasih ilmunya. Kukira bu guru itu singkatan dari ibu guru. Eh, ternyata dari bunda guru. Iya benar sekali. Ya sudah, mau kita sudahi saja. Jangan atuh. Oh, kamu masih ada berita? Hore? Gak juga sih. Hehe. Lah terus kita ngapain dong? Gimana kalau kita bengong dulu aja satu menit, biar nambah durasi. Awok awok. Baiklah. Eh aku ada berita lagi nih, baguslah. Berita selanjutnya datang dari Jakarta, seorang anak malah berenang bersama adiknya di kolam bundaran Hai, mendengar hal itu, petugas pun langsung bersegera datang ke bundaran Hai. Saat sudah sampai di sana ia kaget dikarenakan kolamnya jadi penuh orang, akhirnya petugas itu pun dengan cepat langsung masuk ke kolam dan ikut berenang. Lah, bukannya dibubarin. Lah iya aku juga gak tahu atuh. Oke kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Belilah boluku, harga murah, kualitas terjamin. Mau jalan-jalan tapi gak punya uang? Ya, haha miskin, jangan sok ngarep dah. Awok-awok psikopat. Ya, kembali lagi bersama kami di AIM News, kita langsung saja masuk ke berita selanjutnya. Silahkan jajang. Ya, berita selanjutnya datang dari Magelang, seorang badut tiba-tiba hilang saat hendak menghadiri acara penting. Akhirnya, ikan badut pun menjadi korban. Ya, akhirnya yang melawak. Diduga ia menjadi pengganti badut dikarenakan namanya sama, namun, di luar ekspektasi ternyata ikan badut itu tidak bisa melawak, akhirnya pemilik acara pun kesal, dan membolongi bagian bawah akuarium. Dengan alasan memberikan udara segar Lah kalau dibolongin bagian bawah airnya abis dong Oh iya gitu, iya pembunuhan Bukan aku, ya sudah kita lanjut lagi saja Berita selanjutnya datang dari Kuta, Bali Meski punya rumah sendiri sejak baru lahir Anak ini tidak sombong Itulah bukti kerendah hatiannya Wah ada banyak pelajaran di dalamnya ya. Iya jadi kita harus selalu rendah hati. Eh tunggu, kok dia punya rumah dari kecil sih? Buat apa? Apakah dia anak orang kaya? Oh iya belum selesai, anak itu punya rumah sendiri sedari kecil disebabkan dia kura-kura? Aku kukira manusia. Ya iyalah semua kura-kura punya rumah sendiri. Lanjut ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari FIFA. FIFA menyatakan akan menghapus regulasi adu penalti, disebabkan adu penalti dianggap terlalu menghabiskan waktu. Oleh karena itu, FIFA berencana menggantinya dengan suit. Hal itu dianggap lebih efisien dan lebih tepat. Lah kayak aku dulu waktu kecil kalau main bola tapi udah maghrib, jadinya suit. Eh suit mah bukannya jangan berisik. Eh, itu maksud yang ehwan. Oke, kita rehat dulu sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Berikut ini. Ya kembali lagi bersama kami di IM News, berita selanjutnya datang dari kediri, seorang bapak-bapak menangis setelah mengetahui arwananya hilang, padahal ia baru saja membelinya beberapa abad lalu. Saat itu, arwananya izin mau main sama si Tiba-tiba arwananya gak pulang-pulang, sehingga membuat bapak ini kaget, dan sampai sekarang belum ketemu di mana arwana tersebut, jika teman-teman tahu tolong beritahu kami. Ada berita lagi Wan, sudahlah aku sudah capek, sekian berita kali ini, saya pamit undur diri. Lah.